Menyusun Puzzle Sayur apa yang ada di kebun sayur? Ayo kita susun puzzlenya. Jagung Wortel Labu Kentang banyak sekali sayuran Kentang yang bulat harus dikupas Sayur apa yang bentuknya panjang dan kurus Wortel oranye ini panjang dan kurus Sayur apa yang berwarna hijau Brokoli hijau terlihat seperti Sayur apa yang berwarna merah Tomat merah sangat berair. Sayur apa yang berwarna kuning? Biji jagung kuning terlihat seperti sayur apa yang berukuran besar. Labu orangnya berbentuk bulat. Sayur apa yang berukuran besar? Labu orangnya berbentuk bulat. Menakjubkan, kamu sudah belajar tentang banyak sayuran. Mengenali Wortel. Wortel oranye ini panjang dan kurus. Kentang. Kentang yang bulat harus dikupas. Tomat. Tomat merah sangat berair. Jagung biji jagung kuning terlihat seperti permata yang berkilau. Jagung labu, labu orangnya berbentuk bulat dan besar. Brokoli, brokoli hijau terlihat seperti pohon kecil. Brokoli. Masjubkan, kamu sudah belajar tentang banyak sayuran. Berlatih Ayo kita beli beberapa sayuran. Aku mau beli kentang. Kentang yang bulat harus dikupas. Aku mau beli brokoli. Brokoli hijau terlihat seperti pohon kecil. Aku mau beli labu. Wow! wow. Labu oranye berbentuk bulat dan besar. Terima kasih, aku sudah membeli banyak sayuran. Apa yang akan kita pelajari berikutnya?